Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, masih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, semua kan? alhamdulillah aman pak. Barusan tadi ada saya share di LMS nya itu modul latihan total kita coba di NetBean nah, itu teman-teman untuk menambah pengalamannya bahwasannya di NetBean boleh coba itu di modulnya itu itu sudah saya lakukan transportnya dan hasilnya Setelah kita ambil mutunya teman lain, kita mulai dulu aja. Nah, di sini kita awalnya menggunakan Apache 12 untuk, Recording in progress. Ini kita depannya. Dan satu lagi kita menggunakan SNMP untuk database-nya. Nah, itu kita bakal gunakan SNMP-nya nanti setelah UTS. Nah, di sini saya membuka APC NetWin 12.0. Nah, untuk teman-teman yang udah open admin atau sudah membuka NetWin mungkin kalian mungkin bersama seperti yang saya open sekarang. Nah, di sini kita bakal coba lihat menu menunya -menu File Edit View Navigate, Search dan Refactor Run Debug. Nah, terus saya mau tanya dulu nih sama teman-teman nih. Perbedaan run dan depok itu apa sih? Karena kita harus kalau ngeran kan dia jalan juga depok, kan juga jalan. Mungkin ada yang bisa bertujuan jawab, teman, teman. Perbedaan dari yang run ini dan depok. jawab Pak Azlan. Ya, mana masalah? pemahaman saya ya kalau untuk Quran itu hanya menjalankan source codenya aja sedangkan kalau debug itu ketika kita compile atau kita jalankan source codenya muncul juga ininya apa exception handlingnya jadi pemberitahuan kalau misalnya daerah bedanya sih itu kalau menurut saya ya oke tapi tetap bisa dijalankan juga kan di debug Tetapi, tetap bisa dijalankan oke, thank you Tan. Oke, nah itu. Nah, itu mungkin secara umum Nanti kita bakal ketemu ini perbedaan rada tipnya. Nah, secara umumnya sih seperti yang di point, seperti tadi. Oke. Nah, di sini kalau kita untuk mulai project itu kan biasa kita new project kalau kita belum ada projectnya. Nah, ketika di new project ini ada Java with Maven, Java with Gradle dan Java with App. Nah, di sini ada HTML, PHP begitu butuh ini kita hanya butuh Java with Maven atau Java with A. Nah, untuk pengertian apa sih perbedaan Java with Maven Java with N, dan Java with dan Java with Gradle. Nah, ini sudah ditampilkan di bawahnya. Itu kalau Java with N, itu adalah standar dari project gitu. Nah, biasanya sih kalau kita bikin project itu biasanya menggunakan ini, standarisasi. Gitu nah kalau Java with Maven ini juga bisa ini sampel atau latihan-latihan Java seperti kita bikin coding Java sederhana sebenarnya sih di sini juga bisa itu tapi kalau di Maven ini dia direkomendasikan ke bagian Maven ini untuk bikin script-script Java mungkin pertama bisa lihat modul yang saya share di LMS itu nah itu kita menggunakan java with Server. Nah, tapi nanti ketika kita bikin UI tampilannya, itu kita pakai java with itu Nah, kita coba masuk dulu di java Web Server. Nah, di sini ada java, project ini kita pilih java. Nah, di sini sebenarnya banyak project-project yang bisa kita gunakan ada front ada web, Java web, itu. Nah, ini juga ada modul, tapi nah, kita buka ke Java aplikasi. Nah di sini juga untuk Java Web juga sama aplikasi, kelas project. Dan nah, di sini kita juga bakal menggunakan Java aplikasi juga. Kita coba open Web Next, ya di sini kita kasih nama nama projectnya dulu latihan satu. Nah ini lokasi lokasi penyimpanan kita. gimana kita nyimpan menyimpan projectnya? Jadi dapat teman-teman untuk projectnya itu di folder D, gitu. karena kalau nyimpannya di dokumen atau di download, takutnya nanti kalau ada ketika teman-teman melakukan instalasi laptop, nah itu kalau kita open projectnya lagi, takutnya ada error, karena kan teman-teman harus install versi apa CNPin itu sesuai dengan yang ketika kita bikin aplikasinya. Oke, okay, sedikit open. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ketika kita pertama kali buka aplikasi, kita lihat ada dua yang muncul. Ada source page dan library. Nah, library ini ini digunakan ketika kita ada penambahan library lain contoh misalnya di kita bikin suatu tampilan program artinya itu ada kalender. Nah, kita bakal masukin library kalender di sini kita Ditambahin di sini. Di dalam folder library. Nah, kalau kita bikin aplikasinya itu di sospek, Prospect. Nah, sini ada latihan. Nah, ini kan biasanya teman-teman kalau tugas kemarin kan bikin di sini ya. Bikin script -nya. Nah, kemarin kan bikinnya di sini script-nya. pelatihan atau script yang kemarin sempat-sempat memperjakan. Nah, itu kita bikin di sini. Karena di sini sudah dipromosikan tukar aplikasi Nol R. Nah, kita bikin coding di sini. Nah, untuk public class itu namanya latihan. gitu nah jadi sebenarnya kalau kita menggunakan edwin kita bisa menggunakan uh, perintah kontrol frasi nah ini ketika kita tekan perintah kontrol wasi, dia ada keluar argumentasinya nah jadi teman-teman nggak -teman dianjurkan untuk menulis semuanya itu misalnya nah, kalau kita tulis integer nah itu kan ada nih bawahnya itu Nah, di sini kita lihat ada lampu kuning. Nah, kalau lampu kuning ini biasanya itu kan beralih informasi, itu bahwa ya ada yang belum komplit itu Jadi, ada lampu kuning dan lampu merah gitu. Nah, kalau merah itu biasanya error. Oke. nah ini untuk kita seperti di sini. Nah, mungkin kita coba yang dari modul yang saya start tadi di s <SILENCIO> ya kita coba latihan saudara-saudara dulu. Oke kalau di sini kita harus menuliskan komanya, karena kalau kita nggak <tuh> apa sempat nulis komanya itu bakal ada informasi error. Nah, kita teman bisa coba lihat di modul itu share coba coba satu latihan yang ada di modul itu. Nah, kita bikin perhitungan bilangan bilangan. Kita bikin contoh latihan satu lah. Nah, di sini kita bikin integer bilangan. Nah, kita mulai bilangannya itu dengan angka 2, mulai dari dua. di atau di java itu kita harus mengakhiri semua dengan titik koma. Oke kita lupa bikin titik koma biasanya dia bakal memasukkan kalau itu error. Nah seperti saya bilang tadi, kita bisa menggunakan kontrol spes. Nah di sini kalau kita gunakan kontrol space dia bakal mengasih struktur wire teman-teman nggak butuh bikin lagi dari awal. Nah, ini kita bakal masukkan ya. ya selanjutnya sistem. Nah, ini kalau kita udah jarang menggunakan admin biasanya kalau secara otomatis, dia bakal. seperti ini jadi kalau kita bikinnya itu biasanya sistem applicant nah ini sama-sama dengan pelajaran kita waktu di di plus plus oke selanjutnya ini kita oke di internet ini ketika kita bikin satu aplikasi biasanya kan dia ada menjorok ke dalam nih nah, kita mulai dari sini tadi nah ketika awal dia mulai di sini nah sistemnya di dalam ini gitu jadi dia udah terstruktur dengan rapi nah nanti teman-teman cara membacanya itu lebih gampang ini kita belum menggunakan tampilan ya oke, oke nah ini setelah saya selesai saya klik run atau bug mana satu ada saran nggak Nah, sebelum itu kita perhatikan nih kurung perawalnya, jangan sampai berlebih dan berkurang. Karena setiap kurung perawal itu dia ada pasangannya nih. Tadi kita untuk mengetahuinya itu, kita cukup klik aja di bawah. Kita mulai dari bawah dulu, klik, ini ada pasangannya. Ini juga ada, di sini dan juga ada. Karena kalau dia berlebih satu, biasanya bakal ada notus error. Seperti ini. Nah, ini dia mau nih. Nah, dia ketemu nih kawannya. Tuh, jadi di netbide ini kita bisa tahu dengan tanda-tanda atau kekurangannya di mana gitu. Nah, semuanya dulu nih sama teman-teman setelah saya selesai bikin ini, saya lanjut apa nih kliknya nih? Run debug atau apa? Nah, sini kan nih logonya. Nah, ini saya menggunakannya mana nih? Yang ini kah, atau yang ini atau yang ini? Run <tuh> project mana run, run project di project run ya di sini Enggak, di run project aja pak yang tanda play oh, tanda play di sini ya oke okay. nah ini sebelum saya run di sini nah saya mau ngecek dulu nih ini udah benar belum itu mana butuh gambar ini atau yang gambar penokot dengan ada fapu ini. Harusnya udah betul ya Pak. Itu kan bilangan yang kurang dari 10 ya. Bilangan. Abangnya yeah. dimulai uh. dari bilangan gua ya. Iya. Yeah. Will press sama dengan gua. Harusnya sih udah oke. Oke betul. ya. Oke, di sini diinformasikan kita, kita klik gambar palu atau build project yang masih tahu kalau build sukses, pasti aman. Oke, nah ini, ini kan contoh hasil yang bakal keluar dari yang kita coba tadi, Nah, ini contoh sederhana dari program Java kita masuk ke bagaimana membuat tampilan misalnya. Nah. Jadi nanti Nah, kita bakal bikin Start tampilan seperti ini, ada nama pembeli. Nah, kita bakal bikin ada nama pembeli itu ada data motor pembayaran dan harga motor diskon berapa ya nah ini mungkin teman-teman sudah -teman familiar nih dengan tampilan programnya seperti ini itu mungkin ada yang sudah bekerja di suatu perusahaan atau suatu instansi kan atau di mungkin uh, umumnya itu kayak Indomaret atau Alfamart gitu nah itu kan biasanya sudah tampilan programnya kan seperti ini nih ada apa data data yang bentuk layoutnya hanya penulisannya aja beda. Oke kita bakal coba bikin seperti yang ada di sini. Oke untuk latihan saudara ini saya harap teman bisa menerapkannya itu yang ada di modul. Karena modul itu ada sekitar 10 latihan. Ya. Nah, itu untuk memahami dari konsep yang ada di Java itu sendiri. Nah, kita coba untuk bikin tampilannya. Tampilan, bagaimana sih cara bikin tampilan yang ada di admin itu? Oke, Nah, kita mulainya dari. Nah, ini kita bakal bikin tampilannya. Nah, di sini kita klik kanan latihan. New, different props. Gitu, nah, itu kemarin sih, nih di klik kanan karena kalau di source code kalau ini kita bikin di dalam source pack ini nih. kita bikin dalam ya. tiat nah, kita ambil the frame flow nah di sini kan ada banyak nih nah, ini untuk root folder ini kalau kita bikin Java class Java package gitu. nah ini nanti bakal digunakan di saat kalau kita butuh seperti apa, hmm, bikin kelas sendiri lah gitu kelas jadi siapa karena kita perlu bikin tampilan kita masuk ke YouTube nah, ini kita kesini lama dulu misalnya Oke, okay, ini udah keluar nih. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ya, ada panel swing control. hasilnya ada palet, palet swing menu, swing windows, fill dan AWT dan bin. Nah, ini step-step ini bakal kita sering gunakan gitu. Nah, contoh di sini kan ada nama pembeli, data motor, terus motor, nah ini kita bakal bikin desain seperti ini. Nah sebelum kita bikin desain seperti itu, terutama harus paham dulu dengan yang ada di menunya atau di toolsnya. Nah di sini dia ada panel, ada label, button, nah terus di bawah ini propertiesnya. nah ini kalau kita perhatikan mungkin kalau yang bagi baru teman-teman yang baru melihat netween itu sedikit agak rumit ya karena banyak berita-berita atau tulisan-tulisan yang kita bikin bingung gitu nah, tapi kita fokus saja ke tujuannya contoh kita udah bikin tampilannya ini kan panelnya nih di kita cobaan. nah ini udah jalan nih tampilannya nah kelihatan nggak uh, outputnya belum pak mana ya, berarti nah ini ini udah kelihatan nih tampilannya oke, kita coba maaf kan <tuh> nggak kelihatan oh belum kelihatan ya oke Oke okay. okay. yeah. nah kalau ini kita ya. nah ini ketika kita melakukan running running itu biasakan bisa di atas ini run project nah atau menggunakan ini alt f6 alt tambah f6 Nah itu sesi dan proporsi menggunakan ini dulu Tampilannya kan biasanya kan di sini selalu di pojok. Nah, kita coba ketika running itu tampilannya berada di tengah. Itu untuk pengaturnya kita klik ini jump Kita Tampil di bagian code. Nah code kita klik center ini. Jadi kita perhatikan jump Kita Double klik jump ambil di properties itu di code. Kalau klik yang center, Oke, kita coba run lagi. Nah, dia udah start di tengah Itu untuk apa? Pemula atau pengenalan mengenai bagaimana ngeran sama jalankan -jalan aplikasi WinB. Oke, kita coba lihat yang kita mau bikin tadi. Itu pertama tadi ada nama pembeli. Nah, nama pembeli kalau di sini kita menggunakan label. Jadi teman-teman harus perhatikan kalau itu menggunakan label. Nah, kita klik label ini. Ini. Oke, okay, ini kita sudah bikin. Oke, okay, selanjutnya itu ada... Text okay. Nah, ini text kita untuk ini kita kosongkan. Biar dia kosong di properties oke okay. nah ini ini udah kelihatan nih jadi oleh seperti ini kita bikin uh, tampilannya gitu oke okay. di sini ada kita mulai dengan nama pembeli tadi kan di sini ada data motor pembiayaan harga motor gitu nah kita mulai dengan nama pembeli ini sudah oke okay. Nah, selanjutnya kita mulai bikin panel. Jangan pakai panel nih. Oke, kita coba ganti background. Jadi, di sini, di properties, kalau bilang background kosong nih, warnanya sama dengan warna frame nya Oke, kita coba running lagi. Nah, ini masih tampil. Ini belum ada error. karena kita masih mercekkan di tampilan. Belum ada. Kita masukin, kita belum ada masukin backend-nya atau kodingannya. Nah, jadi teman-teman untuk UTS-nya mungkin nanti kita bakal bikin latihan seperti ini, nah, berarti kita masukin. Hai, nah, hai, tadi hai, hai, hai, hai, hai, hai, kita kan menambahin kombo nih kombo itu berarti pilihannya nah ini pilihan satu dua tiga dan empat oke nah, untuk merubah itemnya tadi kita cari di properties properties di sini Oke, okay, dari teman-teman ada -teman, tau nggak nih posisi di mana? Ini e model. Dari model ya? Okay. Yeah. Eh, benar kan? Benar. Nah, ini kalau kita bikin tadi di soal kan ada tuh? Honda, berarti kita masukin. Honda. Nah, penulisannya ke bawah atau langsung gini? Ke bawah, Pak. Oh, Oke, okay, okay. Nah, di sini udah berubah nih ya, ada Honda, Yamaha, ada Suzuki, itu. Nah, ini kalau di netbean atau menggunakan aplikasi kita bikin like itu lebih gampang. Tapi kalau kita untuk belai scriptnya, itu kode double click. Oke laluan. ini gimana cara kembali ke desain tadi. Ayo. Yang udah biasa megang jawab NetBean. Kita bingung Kita tadi kan double-klik di tabnya nah itu muncul ke backend-nya, ke codingnya. Nah untuk kita kembali ke tampilan tadi, ya teman -teman ada teknik ada tekniknya. Biasanya di ini pak di tabulasi nah, pak. itu kan misalnya tabulasi entry data tuh entry data Java hmm? yang atas di klik kanan aja yang atas data di tabel yang muncul. Nah itu ini. yang barusan bukan barusan tadi bapak di entry data Java. Gini. Nah, itu klik kanan, editor. Nah, kita nah, klik, klik ini biasanya ya, editor. Oke. Nah, masuk desain. Nah, itu kan kalau di netizen dulu seperti itu. Hmm. Kalau di netizen, mungkin teman-teman udah pakai netizen sebelumnya. Nah, netizen sebelumnya itu dia nggak ada di depan, nih. Biasanya dia ada tab dua gitu. Ada desain sama satu lagi portnya gitu. Nah, ini kan seperti informasi. Jadi kan itu perikanan di sini. <tuh> okay. Nah, di sini kita coba lihat lagi itu ada dia ya, menggunakan checkbox atau radio button gitu nah ini masukkan jenis motor ada bebek sport dan metik ini dia orangnya okay. yeah. Oh. <tuk> oh ini posial. Ya. bikin di Nanti tuh ini. Oke, okay. datang kami Langsung kami Nah ini, ini kan kita udah bikin nih tampilannya. Kita untuk runing itu sama seperti ini Oke, nah ini udah jalan. Nah, ini kan masih bisa diklik nih ketiganya. Terus kan diklik satu hanya bisa diklik satu kali ya. Oke, nah ini nanti perintah itu bakal masuk kita masukkan di VPN-nya. Seperti itu. Nah, untuk di sini kita fokus dulu ke pembikinan desain. Okay, selanjutnya itu ada pembayaran. oke okay, Kita masukin label lagi. Nah, untuk perubahan tadi teman-teman bisa klik kanan ini untuk edit text atau beli di, di sini tadi name -nya. di bagian yang tadi kita pilih, oke kita tambahin tekstilnya Nah jadi teman kalau menggunakan ini harus hati-hati nih karena dia terkadang sensitifnya itu cepat saya coba menggunakan kebobok, kayak <Sutuk> ini. Sampai lagi di modelnya tadi. Hapus. Sama lagi. Bayaran. Kita tambahin lagi. Oke, nah ini Nah ini kita udah coba untuk bikin tampilannya. Jadi untuk desainnya bisa kreasikan bagus mungkin. Oke, selanjutnya itu ada tiga motor. Sini, kalau kita perhatikan di soal, jadi nah ini kan ada data motor nih di atas panel gitu. Nah, saya lupa di sini, namanya apa ya? Untuk ganti, bikin, tempenelnya. Oke, jadi teman kalau untuk merubah atau ngeditnya itu. Di bagian propertis gitu. Nah, tapi kita harus klik dulu. Untuk perhatikan itu lihat yang ada di navigatornya. Itu biar enggak salah. Karena kalau kita salah edit takutnya kita bakal bingung sendiri. Nah, ini kan sudah nih ada 6 motor, motor, harga dan pembayaran. <tuh> ini tuh ada diskon, total bayar Nah, ini juga mana kalau teman-teman cepat bisa di copy juga nih. Kita mau copy dua kali. Tapi ini namanya sama bakal nantinya. Ini, contoh seperti teman-teman copy folder itu kan ada tuh name folder satu name folder 2. Itu dia bekas seperti itu juga di sini. Kita folder ya. Okay. button itu ada ujung lagi dan selesai nah untuk button itu kita ambil yang ini oke okay. ini contoh sederhana dari kita pembikinan di tadi kita tinggal memasukkan logic-nya lagi. Nah setelah kita bikin seperti ini, nah kita bisa contoh di program ini atau di script sederhana yang saya bikin ini. Di sini misalnya kita masukin nama pembeli, nama pembeli, gitu. Nah dia pilih jenis motor, merek motor, jenis motor harganya beram, harganya ini dia langsung otomatis muncul mungkin nah, teman-teman pernah lihat aplikasi yang ketika dia pilih Yamaha terus dia pilih bebek hanya nah langsung muncul harganya nah selanjutnya kita pilih pembayaran lunas itu nah ketika kita pilih lunas nah di sini dia langsung muncul ya diskon dan total bayarnya itu dari yang saya sebutkan tadi dari teman-teman nangkap nggak maksud dari logiknya program yang dibikin ini. Nah, jadi ini untuk proses hitung ini, lagi gitu. Itu bakal, ini selesai berarti <tuh> perintah untuk keluar. Seperti itu. Nah ini contoh kita bikin secara uh, tampilannya. Nah, belum kita lanjut ke pkn-nya atau ke codingnya, kita perhatikan name-name-nya ini udah sesuai belum, biar nanti nggak ada yang nggak ada yang sama gitu. Nah disini kita mulai dulu dari atas, terus sini nama pembeli, kita coba cek name-nya, mana nih name-nya. -name? Nah, kita kasih nama di sini misalnya, ini tujuannya ketika kita melakukan proses nanti kita bisa memanggilnya ini memanggil name yang ada di step kita deklarasikan. Contoh contohnya itu ketika kita melakukan proses perhitungan total bayar. Total bayar ini pasti harga nanti diproses dengan diskon. Itu. Nah, itu kalau pembayarannya lunas. Betul. Gitu. Jadi di total bayar ini kita harus kasih name-namenya kita harus kasih name harus kasih biar gampang untuk proses penjumlahan ini kita kasih name nama-nama pembeli ini Ini teman harus sesuaikan nih, karena nanti ketika kita melakukan proses perhitungan yang dipanggil itu name combo gitu. Terus satu lagi harus perhatikan huruf kapitalnya. Contoh kalau kita di sini kasih name-nya itu harga dengan hanya itu kapital, berarti nanti ketika kita bikin proses perhitungan pemanggilan harga ini, berarti dengan huruf kapital juga. Oke, harga di sini kita pastikan. Lagi. Nah ini kita udah kasih nih, jadi kita gampang ingatnya kalau ini nama pembeli, ini combo motor, ini bebek, sport matic harga, pokok pembayaran, diskon, dan total pembayar. Nah itu name nemnya itu diharapkan teman-teman kasih itu yang gampang, gampang diingat. Terus satu lagi kalau bingung huruf kapital dan huruf kapital, ini huruf biasa aja gitu, kecil-kecil semua, gede di awal, budi semua gitu biar ketika kita bikin proses hitungnya ini proses hitungnya di sini itu kita nggak bingung gitu kita nggak ngecek ngecek lagi apa sih yang kita bikin lemnya tadi gitu nah, saya kan di sini biasanya muncul nih hitung nanti kita, kita udah bikin hitung tuh Okay, button dia ngasih tahu nih button kita itu namanya hitung terus ada selesai nah button kita itu namenya selesai nah, dia kasih info nih setiap apa yang kita kasih name tadi tuh biar teman nggak bingung Nah, dari untuk pembuatan desain ini, dari teman mana pertanyaan dulu, kan? Dari proses pembuatan desain yang bakal kita lanjutkan ke beritahannya nanti. ya Nah, untuk label atau paletnya ini, itu teman, teman harus paham nih nah, biasa kan ada nih, kadang paletnya hilang. Kita taruh ini semuanya hilang ya. Nah, karena kan kita bingung nih, dimana sih munculin palet yang hilang tadi. Gitu. Nah pasti kita nyarinya di bagian menu ini. Atau di ini palet. Gimana nih teman-teman, gimana cara munculkannya. Di bagian menu apa. Biasanya Dator di view. Kan? view ya? Nah kalau misalnya dia enggak ada di view. Gimana? Kalau tadi di ada shortcut ya. Harusnya sih bisa ya dari dosnya. Nah ini gara ada nih paletnya ya cara karena munculkan palet tadi yang hilang di tools atau di widos Ctrl 8. Nah. Itu. Jadi perintah-perintah di sini teman-teman harus singkat juga nih. Nah, ini, ini kan ada Ctrl C8, Ctrl C7, LT Nah, ini menunjukkan paletnya tadi. Nah, ini semuanya bakal kita gunakan. itu sesuai kebutuhan. Itu, ini ada swing container, swing control, swing menu. Nah, swing menu ini untuk bikin menu. mana lihat di atas ada menu itu. Nah, ini digunakan ini. Menu bar, menu item. Contohnya itu kalau kita mau bikin menu, kita klik di sini. Nah, ini kan kelihatan nih. Ada file edit. Nah, ini untuk itemnya. Kita mau menambahkan menu di bawah file ini. Nah ini. Itu. Ini fungsi dari swing menu tadi. Itu. Nah misalnya ada menu ke bawah atau kita mau nambah checkbox di menu. Nah ini fungsi dari tadi. Nah, selanjutnya itu ada swing control, swing filter, filter. <tuh> Jadi yang sering kita gunakan sementara ada di Bing Control gitu, baik bikin label, batas atau tabel. Di sini juga. Nah, untuk panel, toolbar, desktop dan template ini kebutuhan gitu. Kan ada yang desainnya itu frame itu yang butuh di scroll ada yang scroll ke samping, yang menggunakan scroll pan. Nah, jadi kita banyak bermain sana itu di dua ini, di swing control atau swing container. Nah, untuk penemuan menu kita menggunakan swing menu. Nah, ini kita baru masuk ke bagian desain. Nah, tadi kan pertama kita udah bikin desain. Kita udah bikin desainnya, kita udah bikin komponen item di dalam merek motor dan pembayaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses perhitungannya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke proses perhitungan itu seperti apa, nah, kita sepaham nih, logiknya bagaimana. Logik program yang bakal kita buat itu. Nah, di sini, di sini. nah di sini saya bikin programnya itu seperti ini jadi ketika diketik kita isi nama pembeli terus kita pilih merek motor terus jenis motor nah dia langsung muncul nih harganya di sini nah dia langsung muncul harga kita pilih pembayaran lunas itu nah diskonnya dia langsung muncul diskon dan total bayar Oke, Diskon, total bayar 3.11. Nah, hitung lagi ini, itu berhasil lagi gawal. Seperti itu. Nah, ini untuk selesai. Nah, itu udah melakukan penamaan, sebetulnya kita bikin perintahnya itu di button ini. Hitung lagi. Button pertama, jenis motor dan pembayaran. Nah, disitu perintah-perintah yang bakal kita lakukan. Oke, sebelum itu dari teman, pertanyaan, belum mengenai desain atau masih bingung bagaimana bikin desainnya dari awal tadi? saya aman pak. aman ya masanya, oke mantep nih. Ya. Jadi kalau udah aman, untuk UTS-nya soalnya mungkin mirip-mirip seperti itulah, seperti desain yang saya bikin tadi. Wah boleh Jadi, tuh sedikit. pak, seru tuh. Per orang posisi, ya Pak per orang. Okay. Nah itu di dalam itu pasti tadi ada penggunaan if yang pertama Nah ini kenapa saya nggak lanjutkan karena itu soal UTS-nya teman-teman Oke, next nah ini saya ngajarin teman, -teman untuk mereview review bikin desain dulu biar enggak bingung. Nah, untuk perintahnya itu di sini dia menggunakan perintah if else. Perhitungannya. Nah, jadi kita Oh, dulu Jadi di sini dia belum ada hubungan ke database ya. Belum ada menggunakan database atau penyimpanan jadi para itu ketika kita memilih data dia langsung diproses sama kayak latihan alatan kita di sis dan di materi lain oke itu. nah untuk UTS-nya itu saya minta nantinya bikin skripnya udah uh, skripsi tampilannya udah ada logiknya sudah ada tinggal teman-teman bikin programnya gitu dan nanti di di jawaban dalam jawabannya itu diminta untuk menampilkan atau screenshot programnya screenshot yang hasil sama screenshot codingnya nah tapi di atas ini atau di bawah uh, diminta untuk dilampirkan namanya jadi misalnya nih ketika teman-teman ngumpul tugas di sini kasih nama nama gitu terus apalagi name nah ini ini kan kalau kita bikin nih apa uh, labelnya buat sendiri nih otomatis pindah itu nah kita bisa, bisa klik di sini set layout itu absolute layout jadi biar out-nya itu nggak gerak-gerak itu kan kadang kita bikin nih ini kan ada tuh kayak garis-garis nah kalau ini kan kita bebas nih mau gerak-geraknya jadi di pin ini kita harus praktika dulu desainnya kebanyakan kesulitannya itu atau lamanya itu kita didesain kenapa karena contoh tadi seperti sederhananya itu kita mau bikin desain seperti ini tadi. Nah ini kan ada seperti garis fotos nih. Nah itu terkadang mengganggu kita bikin desain. Makanya kalau kita bikin di awal itu, kalau lebih enaknya kita kasih jasat layout itu absolut. Nah itu biar kita gampang bikinnya. Biar nggak ada gerak-gerak sendiri gitu layout Oke. Okay. Seperti ini, nanti, nanti saya minta teman, -teman untuk QTS itu ketika bikin tampilan seperti ini, itu menampilkan name dan namanya di sini. Dan skripnya, dan untuk tampilannya itu bervariasi bebas. <tuh> Karena di NetBean ini, bener, tampilannya kan, kalau kita lihat tampilan standar dari NetBean itu seperti seperti ini. nah Kalau ada teman-teman yang punya kreasi biasanya, menggunakan kalau di web itu kan ada CSS atau Bootstrap ya untuk memperbagus tampilan. Nah kalau di NetBeans juga ada seperti itu, tapi dia menggunakan library. Nah taruh di sini nantinya, itu library yang digunakan untuk memperbagus tampilannya. Nah di sini dijelaskan, seperti merek motor ini tulisannya dia menggunakan perulangan if. Jadi, sambil teman-teman review lagi materi, if-nya itu, if <tuh> Oke, seperti itu. Itu mungkin nanti materi yang bakal teman-teman kerjakan di saat ujian nanti. Oke, sebelumnya teman berguna, pertanyaan dulu saya lanjutkan yang tadi itu setelah uh, UTS karena yang tadi saya kerjakan tampilannya itu itu hampir mirip dengan UTS yang teman-teman pak. ya terima kasih. ini kan nggak ada yang nanya nih saya mau nanya. <laughs> gimana gimana. bikin video nggak pak? Soalnya ada salah satu mata kuliah kita yang bikin video juga terkait uh, pembuatan Project kayak tadi, simple project. Hmm, kalau video nggak usah, agak ribet nantinya. Oh, okay. aja, uh, tampilannya sama sama codingnya. gitu Karena kan kalau di netbit ini mungkin untuk teman-teman yang baru, misalnya nih, uh, saya mikir, uh, saya ntar copy paste copy paste aja lah codingnya gitu. Nah, kalau di NetBean ini, sebenarnya kita bisa copy paste, tapi itu kerja dua kali. Kenapa? Karena scriptnya itu nggak bisa semuanya di copy paste. Kein Mas Han atau teman-teman yang lain udah pernah cobanya, gimana bisa nggak di copy paste? Copy paste first. Nggak bisa. <laughs> library pasti beda. Nah, itu. Jadi, walaupun ada yang niat untuk Mau copy paste, terus bikin script apa desainnya nanti diubah rubah nah, Itu ibaratnya teman-teman kerja dua kali. Nah, jadi mending bikin sendiri, bikin script -nya. Boleh sih, nggak apa-apa, kalau teman-teman mau cek script itu di Google atau lihat punya teman yang lain. gitu Tapi ketika digunakan untuk tugas atau untuk prosesnya Nah itu bakal error nih, paling yang teman-teman yang lain bisa ngasih screenshotnya Nah kalau di open di tempatnya, kita nih, kalau kita dapat script atau soal, nah, kita mau coba untuk menjalankannya. Nah itu nanti di, di sini bakal nih lampu-lampu merah. Nah jadi teman-teman bakal bingung sendiri gitu. Jika kita open project orang lain, Nah, di sini bakal banyak lampu-lampu merah yang seperti ini tadi. Nah, ini lampu-lampu merah ini. Jadi bakal bingung. Yang adanya bukannya selesai, malah tambah bingung. Yang penting kita harus tahu dulu bagaimana untuk menampilkan desainnya tadi. Kita udah paham bikin desain. Untuk scriptnya itu lebih banyak di sini. Hitung lagi. Dan selesai ini script mode sederhana. Dan untuk scriptnya itu. Um, kalau dari latihan yang saya itu terlalu rumit sih. Kebanyakan kita taps doang. Oke. Okay, gitu. Itu contoh dari kisi-kisi OTS-nya. Dan nanti kalau di UAS. Baru kita udah coba koneksi ke database. Ya mungkin dari tepuk depan dulu mengenai UTS-nya. Ini sepertinya lagi dalam perjalanan atau masih dalam kena lebaran nih. Izin bertanya Pak, coba ya, uh, mas mas masih, aga, uh, masih agak bingung Pak di sintak atau script-nya itu Pak gimana ya pak? Oke di sita skripnya. Nah itu di LMS saya ada kasih latihan tuh, teman-teman, itu untuk biar nah ini ini kan yang ada di LMS yang saya share teman-teman nah di sini kan ada latihannya nih latihan untuk penulisannya nah di sini saya mulai belajar latihan cinta gitu nah untuk menulis cinta itu biasanya dia ngasih tahu di sini ya, ada tulisan duduk kode aplikasi logic Air. nah tapi kalau di, di sini nah teman-teman <tuh> bikin surfboard-nya itu Banyakan di button ini misalnya nih, kita coba run click. Nah, di sini kan selesai masih belum ada. Belum ada selesai. Nah, kita double click yang selesai nih. Double click selesai. Nah, di sini kita lihat nih. Selesai. Nah, kita tulis script di sini. Nah, untuk script selesai itu seperti apa, nah itu ada sebagian di contoh modul yang saya kasih itu. Jadi, contoh modul itu agak sepecah sih. Nah, itu kalau teman-teman ngerjain -teman itu dulu, nanti baru di sini, itu mungkin ada bayangannya seperti apa script untuk selesai. Sebenarnya <tuh> script-nya ini simpel, mungkin dari teman-teman ada tau nggak? Terus subscribe-nya yang selesai itu. Dispose Pak Biasanya Bisa nggak ya Oh iya dispose uh, ada, di. Takutnya beda Kalau ini dispose Dia langsung close Gak ada alert nah itu nah, kan ini contoh saudara nih seperti disebutin mas tadi di nah untuk kalau kita bikin penambahan alert nah, itu beda lagi ada pakai script bullet dan alertnya nah ini ketika kita klik selesai kita sudah selesai nah untuk script java ini ini teman-teman ada belajar bb PB ya net atau bb PB... bb apa nih kita belajar bb net atau bb 6.0 BB enam enam ya. Nah untuk close nya itu perintahnya apa? Dispose juga tinggal. From close. From oh ya. Kalau di BB 60 dia masih masih belum sama ya. Kalau di VPN kalau nggak salah itu udah bisa dispose juga perintahnya. <tuh> BB enam berarti bisa ya dari laptop teman-teman instalnya di Windows 10 pakai VM pak? virtual box berarti Windows XP atau apa? Windows XP soalnya Windows. sering crash di Windows 7 juga ada crashnya <tuh> nah itu makanya kalau Windows kalau pp6.0 itu selesai di Windows sih Windows 7 itu pun masih kadang-kadang sering crash kan sih yang jalannya normal itu di XP pakai apa? Masa. Virtual box. Saya nyoba virtual box. Tapi pernah nyoba uh, di Windows oh. 10. Cuman compatibility aja yang dirubah. Tapi nggak smooth. Itu aja sih. Okay. Nah itu. Nah itu untuk VPN 6.0. Itu kan desainnya kaku ya. Kalau teman-teman perhatikan bikin desainnya. Nah kalau di Java tadi. Kalau teman, -teman perhatikan desainnya itu udah mulai smooth. Nah, seperti itu. nah, untuk tools-nya juga hampir sama. Nggak jauh beda, kan? Tools yang ada paletnya tadi, iya, Pak. Kurang lebih sama. Nah, itu sama, <tuh> nggak ada bedanya. Nah, untuk penulis sintaknya juga hampir sama penempatannya. Jadi, kalau kita mau bikin perintah close, berarti kita double-klik yang close tadi, gitu. Nah, jadi kalau mungkin dari Mas Ali tadi masih ada bingung nggak untuk penulisan terkait di mana penempatannya? Hampir sama sih penulisan itu penempatan lokasinya itu dengan BB 60. Nah ini kalau selesai kan tadi kan udah selesai itu udah oke okay, teman. Nah maksudnya perintah hitung lagi ini. Nah hitung lagi ini. Nah ini logiknya teman-teman pikirkan gitu satu bottom ini sih. Ini kalau saya kasih kisih-kisih, yang pertama itu penggunaan uh, IF ELSE. Kenapa saya bilang IF ELSE? Nah, kita melihat contoh-contoh atau latihan sebelumnya, yang mungkin ada di materi lain. Nah, ketika pemilihan pertama itu merek motor Yamaha, pilihan kedua bebek, nah itu bakal dikasih tahu harganya sekian sama nah, sport juga gitu, begitu, itu kan satu konsep if else. Nah, selanjutnya pembayaran. Nah, jika pembayarannya itu lunas, gitu Nah, ini kan if else pertama. Nah, ini if else kedua. Nah, jika pembayarannya itu lunas, nah maka akan munculkan diskon dan total bayarnya berapa. Ini hitung lagi, berarti clear. Hitung lagi dan proses dari ulang lagi. Oke, okay. nah bisa lah. Oh, untuk sederhana seperti ini, teman-teman gampang lah bikinnya. Karena saya ngasih OTS-nya kemarin di oh, Alfred, itu di tugas satunya itu ada sederhana. Nah, jadi untuk OTS-nya masih seperti tadi. Nah, jangan lupa nanti dilampirkan namanya di situ dan screenshot itu coding dan output-nya. Oke, okay, dari Mas Renaldi, atau dari Makan dan teman-teman yang lain. Nah, ada pertanyaan lagi? Pak, ini mau nanya sedikit tentang yang radio button tadi. Waktu diklikkan itu tiga-tiganya bisa, Pak? Kalau okay, ya. biar ya, cuman salah satunya gimana oke biar salah satunya biar salah satunya itu dia dimasukin ke dalam grup Nah di sini foto saya ada grup nih jadi dimasukin di dalam satu grup Nah jadi ketika diklik ini otomatis yang lain ini nggak bisa masuk. dia bisa dis satu kali nah ini dia kita harus masukin dia ke dalam satu grup Oh, mana itu? Oke, masih izin harus masukin ke dalam grup sih. Ada bisa masukin ke grup? Atau di properties-nya di setting. Tapi lebih gampang dia dimasukin jadi satu group. Misalnya di sini dia ada grup Button group bukan ya, Pak? Swing control. Di swing control. control. Nah, yang bawah kanan. Button group ada tuh. sebelah radio. Oh, oh, iya. Ini. <tuh> pertama group. Kita masuk ke properties -nya. Oke, di sini properties yang udah lagi nih. Kita munculkan dulu propertiesnya Oke okay, ini masih bisa berarti konten produk berjalan Nah, jadi join ke dalam kontennya tempnya ya sedikitnya. nih, masalah. lain. Kalau okay. saya tadi cobanya di ini, Pak, yang radio button yang bebek sport dan metik itu di blok tiga tiganya, Oke. Okay. Pakai kontrol. Nah, terus di properties-nya itu ada button group, nah itu properties button group, yang non itu diisi variabelnya. Oh, iya. oke okay. ini udah dia berarti manggilan. Yeah. iya <tis> nah ini wah mas berpengalaman pengalaman nih berarti nih kalau saya masih ibaratnya itu pulang lagi nih Oke, okay. nah itu Mas William itu sudah terjawab ya pertanyaannya dengan bantu pesan. Iya Pak. Terima kasih. Oke, okay, nah itu sudah. Nah selanjutnya ditinggal tinggal di perista di sini hitung lagi. Oke, okay. itu. Nah, untuk desain seperti itu. Biasanya kan, kalau dari <tuh> headband, yang teman-teman pastikan itu biar nggak error, bakal nanti di, ketika di-create, gitu. Nah, di job with admin ini juga bisa sih bikin, sekarang dia error, gitu. Dia nggak ada, pernah itu, seperti ini. Kalau ini kan deskripsikan dia lebih lengkapnya ada ide project dan study generator gitu. Nah kalau di sini dia hanya sederhana simpel untuk script script Java simple. Terus perhatikan ketika kita bikin script project. Oke, nah untuk coding yang tadi nah itu tugasnya teman-teman di UTS. Baik teman-teman ada pertanyaan dulu? Di minggu depan di pertemuan ke-8 udah UTS ya. Ke-9 kita bakal bahas mengenai yang ini tadi. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kemungkinan kita di jam ini ada kendala nggak dari teman-teman? Nah, kan kalau di Sabtu pagi kan itu kan terlalu pagi untuk belajar codingan gini. <tuh> Oke, okay. okay, baiklah teman-teman kalau nggak ada pertanyaan lagi materi kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk UTS-nya saya sudah kasih informasi itu tadi desain yang kita kerjakan. Nah, itu soalnya UTS teman-teman kerjakan. Nah, di selanjutnya teman-teman tinggal melanjutkan perintah proses perhitungannya. Nah, di soalnya nanti sudah dilampirkan <tuh> apa? Uh, logiknya seperti apa? motor itu diinformasikan uh, harga motornya gitu, sama diskonnya bagaimana. Nah, combo booknya itu isinya apa aja, sama tampilannya seperti apa gitu. Hari ini cuma tinggal melanjutkan. Nah, jangan lupa menampilkan namanya di panel yang atau di formnya. Oke, seperti itu. Oke, dari teman dapetin dulu nggak kalau nggak ada pertanyaan teman kita cukup sampai di sini sampai ketemu setelah UTS gitu. Nah kalau ada pertanyaan bisa diinfokan di grup di grup kita di Telegram nanti bakal dibantu jawab atau kita jawab sendiri. Gitu. Oke terima kasih teman-teman atas waktunya di dari sore hari sampai malam hari. Ya. Oke saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak. Terima kasih. Recording stopped.